Kalau yang pertama ini sangat kotor sekali Ini dia yang pertama Kotor sekali teman-teman Tuh Ini kalau punya teman-teman Tidak pernah dicuci uh. Pasti keraknya itu sangat Banyak sekali teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua ya uh, Masih suasana lebaran Jadi saya ucapkan minnal Aydin Bapak Aydin, Mohon maaf lahir batin ya Buat teman-teman semua Rekan-rekan sehobi di mana belum berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu Dan uh, kehidupan lancaran Dalam segala sesuatunya Buat Kawan-kawan sobi ataupun yang baru menemukan channel ini, untuk mengucapkan banyak terima kasih telah bergabung ya. Oke, dan di video kali ini saya akan um, mengupas sedikit tentang bagaimana cara mencuci laras dengan cara yang sesimple ya teman-teman. Jadi tidak perlu mencopot laras ataupun metode-metode uh, yang ribet ya itu cara ini sudah saya lakukan sejak lama teman-teman ya dan Alhamdulillah akurasi senapan saya ini selalu terjaga dan sangat uh, memuaskan bagi saya pribadi ya oke okay, uh, ini nih suasana sore hari teman-teman di sekitar jam 5 sore di perkebunan sawit teman-teman dan mohon maaf suara saya agak sedikit ini ya sedikit binteng ya, binteng apa namanya itu uh, sedikit flu teman teman <tuh> oke okay. uh, saya hanya menggunakan ini teman teman hmm. cara ini sangat simpel sekali tidak perlu mencapai laras ataupun hal-hal yang sangat meribut ya dan bisa uh, menjadikan baut-baut senapan kita menjadi longgar atau gimana tapi ini tidak perlu mencoba pelaras, dan sangat simpel sekali saya hanya menggunakan ini teman-teman ya tisu seharga dua ribuan rupiah teman -teman. dan eh, bensin ataupun pertamak ya yang rahi hijau ini sudah saya ambil jadi mencuci laras itu harus pakai eh, minyak ataupun bensin yang mempunyai daya pakar teman-teman sehingga kerak-kerak dalam laras itu bisa langsung e, luntur ya terbawa bensin dan sapuan pisau ini dan saya nanti hanya menggunakan e, ini ya ini tali seperti ini ya ini bekas itu ya bekas potongan eh apa namanya kok potongan apa itu ya pengikat Granit gitu ya, tahu teman-teman ya, granit atau keramik gitu ya yang ukuran lebar itu. Jadi ini saya jadikan kecil seperti ini supaya masuk ke dalam laras ketika dimasukkan nanti ya. Jadi nanti tisu ini akan saya ikatkan di, di tali ini sehingga bisa masuk dan saya tarik untuk membersihkan atau untuk menyapu kerak-kerak yang ada di dalam laras tersebut teman-teman. Oke, okay. kenapa kita harus mencuci laras? Karena kestabilan akurasi itu kalau laras kita itu sudah mulai kotor, sudah mulai tertimbun kerak-kerak bekas sampah-sampah oh, apa tuh timah, mimis itu, teman-teman. Jadi khususnya akurasi kita itu sangat tidak stabil. Karena itu tentu kita harus mencuci laras supaya akurasi kita tetap terjaga dan bagaimana cara kita mencuci laras ataupun berapa uh, jangka waktunya ataupun oh, apa namanya ya hmm, lamanya berapa lamanya harus kita mencuci uh, ulang itu tergantung pemakaian senapan kita teman-teman jadi sebenarnya kalau yang sudah memahami laras apa akurasi kita itu kalau sudah mulai uh, apa namanya Oh, laras kita itu kalau sudah mulai kotor, sudah mulai tertimbun kerak-kerak, oh bekas sama-sama nimes itu, itu akurasi kita sebenarnya sudah mulai terasa teman. Agloutingnya sudah mulai agak oh, melenceng ataupun tidak stabil yang seperti laras yang waktu bersih, nah, itu sudah mulai kita rasakan. Itulah saat momen-momen yang tepat untuk mencuci laras kita. Dan menggunakan ini teman-teman Tisu 2000an Nanti caranya akan saya videokan ya Supaya teman-teman jelas Ini sangat mudah sekali Dan Tapi ini kalau bagi yang Teman-teman yang sudah pengalaman tentu sudah tahu ya Tapi ada juga teman-teman yang belum mengetahui hal ini Jadi sangat bingung uh, Ataupun uh, Kesusahan dalam mencuci laras Supaya kelasnya tetap terjaga Oke langsung kita nanti akan cuci ya Dan kemudian nanti masih ada waktu Dan akan saya uji juga setelah saya cuci eh, Akurasinya Seperti apa ya Makanya senapan andalan saya ini teman-teman Oke langsung kita praktekan ya Oke teman-teman Angka pertama tentu kita mencopot perdamnya dulu ya kalau perdamnya dalam keadaan terpasang seperti ini ya Kita copot perdamnya sangat mudah sekali ini memang apa um, metode mencuci laras ini tidak perlu ribet tidak perlu mencopot-copot laras sehingga bisa menyebabkan aus baut-baut Laras kita, dah datar dulu di sini ya. Kemudian kita copot dulu magazinnya kalau ada magazinnya ya. Seperti ini. Oke. Oke. Berikutnya kita akan Uh, masukkan tali ini ya Tali pengikat ini Tali ini Ke Dalam laras dari ujung sana ya Ujung sini ini Mohon maaf ya videonya kurang begitu jelas Karena saya mau, apa Videonya saya rekam sendiri Jadi agak kesusahan Jadi uh, Cara seperti ini ya Kita masukkan dalam Laras ini, teman Dari ujung sini buka dulu ya apanya di sampai tembus ke sini teman maaf ya, videonya kurang bagus. Tuh, kelihatan ya, tuh sampai tembus ke arah chamber ini ke dalam masuknya dimana mimis masuk pertama seperti ini. mudah bisa membantu buat teman-teman semua. Kemudian kita ambil tisunya ini ya. Ini bukan promosi merek ya. Oke. Seperti ini, teman-teman ya. Kita sobek jadikan 2 atau 4 ya supaya tidak terlalu menggumpal ataupun besar gulungannya ini. Supaya masuk ke dalam laras kita. Kita sobek seperti ini. Ini bagusnya pakai gunting, teman-teman, supaya rapi ya, katanya. Kalau ini sedikit agak payah juga ngebeknya bisa nah seperti ini ya apa-apa berhamburan karena ini cuma sebagai contoh tapi buat teman-teman eh, mestinya pakai gunting ya supaya enak cuma pakai pisau cutter tuh bisa nah seperti ini ya kita jadikan supaya lebih tipis dan mudah masuknya. Oke, kita jadikan seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita tali ya di tali yang sudah kita masukkan dalam laras tadi. Nalinya nggak perlu kenceng-kenceng, teman-teman supaya nanti lepasnya enak ya enggak kesusahan kita karena ini tidak cukup satu kali eh, sapuan ataupun eh, memasukkan tisu ini bisa sampai dua tiga kali supaya benar-benar bersih nah kalau seperti ini ini sudah tert tertali di apa tadi ya sudah terikat Tari tadi ya kita masukkan ke dalam ini ya pertama Namang ini tidak harus warna hijau ya bisa warna bensin biasa itu yang warna kuning nah kalau sudah seperti ini ini sudah kena kena apa ya kena bensin tadi ya kena pertama ya kita sedikit peras ya supaya nggak terlalu banyak eh, bensinnya masuk ke dalam laras ya seperti ini kita tarik secara berlahan seperti ini Oke kita tarik sampai ke bentar ya sebelah kelihatan nih kita tarik sampai ke ujung laras nah sini seperti teman-teman kotor -teman. sekali ya ini kira-kira senapan -kira saya ini sudah hampir um, satu bulan memang tidak saya cuci ini. Ini jangan dipakai lagi ya, kita buang. Kita ganti tisu yang baru. Oke. Kalau sudah kita copot tisunya, kita masukkan lagi seperti yang pertama tadi ya. Sama, caranya sama. Seperti ini oke, kita masukkan terus sampai tembus ke chamber yang saya perlihatkan tadi. Ya, ini, ini dia, sudah tembus. Dia, ini ya, oke, kita ikat lagi tisunya. Ini cukup, nantinya cukup apa ya? Biasa aja ya, nggak terlalu kencang ya. Bentar, cukup sekali aja. masukkan lagi ke dalam laras eh ke dalam apa namanya eh, pertama gini sangat mudah teman-teman jadi bersih ya nanti ya jadi membersihkan laras itu jangan pakai oil yang bisa membuatkan kerak teman-teman itu malah bikin kotor laras kita kalau ini kayaknya kebesaran ya, coba, tapi kita coba dulu ya. Kita kurang sedikit supaya bisa masuk nanti. Oke, oke ya, kita tarik lagi. Nah, suut. Nah, seperti ini, tarik lagi. -tari. Tuh, sudah mulai agak bersih ya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 Oke, kita ulangi satu kali lagi ya, supaya benar-benar bersih Kita dulu ininya, talinya, supaya mudah masuknya Oke, kita masukkan lagi Kita ambil di lagi teman-teman ya yeah. kita masukkan ke dalam pertama lagi teman-teman ya benar-benar bersih tuh sudah mulai bersih teman-teman sudah mulai bersih ya cukup ini untuk tiga kali sapuan teman-teman ini sudah cukup bersih saya yakin ini laras di dalam ini larasnya sudah sangat bersih alurnya oke cukup ya untuk sapuannya oke teman-teman kalau cara itu sudah selesai jangan langsung kita memakai uh, ataupun memasukkan mimis ke dalam laras kita ya kita pakai sebelum kita tembakan memakai mimis kita harus memakai uh, meneteskan sedikit pelumas ya seperti ini pelumas bisa bawaan pompa ya kita teteskan dari sini enggak perlu banyak ya cukup satu tetes saja atau dua tetes kemudian kita tembakan uh, 2 sampai 3 kali ya supaya laras kita tidak terlalu kering di dalamnya itu sebentar ya Oke okay. Sekarang kita tembakan ya Supaya harus kita Tidak terlalu kering Karena bensin itu e, Bisa Sangat Kering ya Di Alur kita Kalau kita sapu sampai Pakai bensin dan tisu itu Karena sangat bersih sekali Oke okay, kita tembakan Sampai Dua tiga kali ya nah, Seperti itu Nah kalau sudah seperti itu kita sudah bisa memakai mimis ya kita bisa sudah memakai mimis kita bisa sudah bisa memasukkan ke dalam laras kita. Oke, okay. oke okay, seperti itu tadi teman-teman ya metode sangat singkat dan sangat mudah sekali untuk ditiru ataupun dipelajari ataupun dipraktekan. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua. Oke okay, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sobe dari saya. Semoga teman-teman sehat selalu ya dan. Hobinya selalu uh, terpenuhi supaya hati kita tuh senang teman-teman ya. Oke, okay, moga bisa membantu dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam channel ini. muka moga teman-teman lancar rezekinya dan sehat selalu. Dan jangan lupa kalau tidak uh, keberatan untuk men-share buat teman-teman yang lain yang belum tahu metode ini. Moga-moga bisa membantu ya sesama hobi. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap!